Dicu Bunda. Yeah, iya. Dicu Bunda. Halo. Di bunda. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT Lensius Dimanapun kalian berada coba kembali bersama mimin di channel youtube Hirlia TV ya pasti akan memberikan informasi terbaru Terhangat terupdate tentunya seputar Ayu Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe nya.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 hari jembat ini masih berpuasa bersama nih ya, dan inilah penampilan ayo tinting di brownies tv hari ini dan di sini juga ada tiktokan terbaru dari boy william bersama Ari Tanu. Wah sehat selalu ya untuk boy william sepertinya di sini ya boy sangat canggung nih karena didekati oleh dua wanita yang sangat cantik bagi semua selamat balik kemati tayangan yang menyajikan untuk sahabat semua di rumah dan selain ada tiktokan terbaru dari boy william di sini juga ada kegiatan ayu titik hari ini yang mimin langsung langsung dari story ayu Ting tingting tentunya hari ini sebelum berangkat syuting ayu menyebabkan untuk bersama dengan pada kan tercintanya yang sangat gemes dan abur lagi sama semua selamat menyaksikan semoga tayangan mimin menghibur mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh> <Liat ilamanya. tuh> bunda <tuh> Ngede, ngede, ngede, bunda, bunda, bunda, hmm, kalau eh, ini loh, loh, loh, Halo Rambutnya nih, ayo nenek kakeknya nggak sering dipakein. Favorit aku dari Hai guys, aku lagi mau nyemilin ini nih, ini salah satu cemilan favorit aku dari Tingting -Ting Kuliner. Ini namanya lumring alias lumpia. Lumpia kering. Hmm, hmm enak banget guys di dalamnya tuh ya ada daun kemangi nya oh, wangi banget hmm. Hmm. Hmm. cuma aja di rencing cleaner wajib banget dicoba ya, lagi kalau makan ini nggak mau berhenti hmm. hmm. hmm. hmm. soyami boleh order di Ting-tingkulnya -ting tuh. Hmm. Ada juga kapok. Hmm. Enak semua. Cemilan kita. Dan ini juga ada kapok alias makaroni depok. Aduh. Lihat bumbunya guys. Hmm. Hmm. Hmm. Kalian makan makan nasi putih juga enak banget. <guruh> putih hangat -hangat. Hmm. putih anget-anget. Hmm. Hmm, Sumpah. Udah Podestnya pas. Hmm, kalau udah makan ini, gak mau berhenti. Hmm, hmm, aku udah nggak nyetok buat cemilan kalau lagi kerja. Hmm. favoritnya dua untuk kering sama kapok hmm. enak banget nampah udah tak tertandingi pokoknya ini ya paling the best hmm. pokoknya tak banyak buat kerja setiap hari Nymio. buruan yang di order terbest nih, belum ring, sama kapoknya, hmm, pakai nasi panas digadoin, wah, uh. terusnya nampol, hmm. terbaik. Cobain kan order. Karena cepat banget habisnya. Tingting Kuliner guys. ini okay, guys. Macaroni. Bisa kalian order di Tingting -ting Kuliner. Sumpah gak mau berhenti. Hmm. Hmm. Cobain nih. Lumring. Kering. Kering. Hmm. Amin banget. Hmm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 hmm cumitnya dalam nasi panas hmm hmm melamai me, ibu ya Ma, ya dokter ada jam 2 ntar ya anda. anda rumah sakit udah ibu daftarin terima ibu yang jagain merah ya ya papa cakit doain oh, ya. papa sehat ya udah di juga. Terus aku mantenin tuh. kalau udah sakit tuh. Hei. Iya. Ibu, jumlah apa pun dah. Hmm. ini minum marjan. Melamai me ibu ya, Mam, ya. Dokter ada jam toh. dua ntar ya. Anda, hidup. rumah sakit sudah ibu daftarin. Terus ibu yang jagain Mehra. Ini juga. Ya, ya. Papa sakit, doain Papa sehat, ya, ya. Papa ini, udah sudah diinpost juga. Cici, cici, terus aku manten sih. Sore. Besok mantu kalau udah sakit tuh. Hai. <tuh> <Hey. tuh> <Lati mamanya. tuh> bunda. Iya. Bunda. ini bunda. Bunda. bunda. Hmm.